Halo kabeh nawa-nawa sekalian, Sugeng Rawah episode pertama Sam Sastra. Episode pertama iki aku buka dengan ngomong -ngom novel Indonesia zaman Londo, judule Salah Asuhan oleh Abdul Muiz. Ceritanya kurang luwih kok ini. Hanafi arek Solo kota Sumatera Barat di sekolah HBS ne Jakarta. Biene dijuluki Betawi utawa Batavia ambek MSC sing wis Hanafi mesti dole nambah nawa-nawa iwang wong Londo nganti lifestyle yo melo iwang wong Londo pisang. Nek solo Hanafi kerja kantor PB Dati asisten-residen Dek seneng ambek arek wedok jenenge jenenge kori Tapi kori mak nganggep Hanafi ku koyok same Timbang pacare Masyo kori asline ya gelem Neremoa Hanafi Tapi dek ini ngeroso bedo budaya ambek bangsaiku Meraih mereka ga iso dari satu LDR jaman saiki ya eh, Dekat di mata jauh di hati Kori akhirnya lunge tekan solo nang betawi ambek ninggal surat nang Hanafi Sing isi ini penolakan secara halus Di tengah Ditengah loratine mese hanafi ngongkondekni ibar karo rapi ah soale mese onok utang budi nang mamae yoi ku sultan batu ah gelem kak gelem ambek nongkol akhirnya hanafi ibar karo rapi ah. tapi selama berumah tangga hanafi kimu mesti nyonyo rapi ahmek gara gara hal sepele. yoko kabe soale hanafi sik sayang karo Sampai suatu hari hanafi kelewatan nganti gara-gara mese nyumpai dikni dan dadek no kedaden. Tangane Hanafi ku dicakot karo asura abies nganti kudu digawa nang rumah sakit nek Saiful Anwar eh enggak maksudku rumah sakit nek Betawi nek Betawi Hanafi ketemu maneh ambik kori dan dek ngejak kori tunangan Hanafi merjuang lo kabeh gawe kori tekan kerja nek kantor Londo nganti pindah keluarga negaraan dari wong Londo trenyu akan korbanane Hanafi kori yo gelemai ibaran Hanafi masih nawak nawak akhirnya akhire ngadoi kori Gak suwe kelakuannya Hanafi kipahan cetai kurang ajar Kori sing diperjuang sampai koyok ngono malah dituduh selingkuh sampe wong rio Makane, wong Londo cedek cedek kono pun gak gelemane ngakoni Hanafi sebagai wong Londo Perkoro sifatnya sing ngambos, pol Kapi masalah masalahiki marai Kori minggat tekan betawi nang Semarang Hanafi nekat ngejar Kori nang Semarang Tapi tutuk kono, Kori dadak loro kolera akut dan akhirnya sedo Hanafi akhirnya yom balik nang Solo, gawe urip balik ambek ibu eh. Kait pirang di nonek Solo, Hanafi malah sing loro keras. Perkorong nguntal obat, suplimat nganti 6 biji. Akhire, Hanafi muntah darah dan nyawone gak ketolong maneh. Salah asuhan salah satu karya tekan penulis pelopor balai pustaka zaman Biyen Akeh karya romansa pisan koyok ini, contohi sing paling populer yaitu Siti Nurbaya. Konkabe pasti tahu kurungun novel Siti Nurbaya kan? Hanafi nekene representasine yiku sikap di masa kolonial yaiku masa saat hingga marine penjajahan. Tegnotio, let noveli novel iki tahun 1920-an, iku pas awak Dewe sek dijajah ambek company. Tindakan Hanafi nek novel iki sing paling ketoroh iku pimikri. Secara simpel yiku pimikri, iku pas uang adaptasi budayane penjajah sing ketokil loeh api timbangane budayane Dewe. Tapi Hanafi nekene ki ngang ditikat ekstrim ker. Sampai-sampai, dia ini ngobah keluarga negaraan dari wong Eropa, kok artis kini? Coba kita dalauk sejenak omongannya kori dan novel iki. Itu pun bergantung kepada keadaan bumi putra itu pula, Pak. Hanafi umpamanya, hanya bergaul dengan Eropa saja, pangkatnya komis. Ia hampir tidak sebau dengan orang bumi putra dan orang Eropa semua suka kepadanya. Orang itu sudah boleh dikatakan bukan bumi putra lagi. Hanangin gua kabeh hubungan nih, budaya Indonesia nih. Kebanyakan iku gara-gara dekne pingin ngoleh korir. Ojo sampai koyo ngono yo. Iki novel ancen gara sedih dan loro Tapi, Uma ngerti opo sing orang marei sedih ambek ngesubscribe ambek like video iki. Ojo lali pisan di-share nang ebes, MS, adek, emas, mbak, ambek pacarmu. TLDR, masih masih Uma wis miberduwur koyo elang. Ojo nganti lali lek awakmu tahu urip nek darata.